Air kaya hidrogen versus vitamin C, mana yang lebih baik? Kata dokter, biar daya tahannya bagus, harus rutin minum vitamin C dan antioksidan lain. Tapi tahu nggak air kaya hidrogen juga antioksidan yang paten loh. Nah, mana yang lebih bagus, minum air hidrogen atau minum vitamin C? Ini 7 keunggulan air hidrogen menurut berbagai jurnal kedokteran. Satu, hiporeaktif dan tidak mempengaruhi parameter fisiologi. Tifatnya hiporeaktif ini, dia sebagai antioksidan tidak mengganggu reaksi oksidasi reduksi metabolisme bila dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh. Tidak mengganggu berbagai proses dalam tubuh, berbagai parameter fisiologis maupun sistem pertahanan tubuh. Dua, antioksidan yang selektif. Dia ketika ada radikal bebas yang masuk ke jaringan dalam jumlah yang besar hanya bekerja ketika ada radikal bebas yang masuk ke jaringan, dan hanya menetralkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. 3. Mengaktifkan sistem antioksidan endogen dan meningkatkan potensi antioksidan lain. antioksidan hidrogen ini bisa mengaktifkan sistem antioksidan dari dalam tubuh dan juga bisa meningkatkan potensi antioksidan dari luar dapat mengaktifkan sistem antioksidan endogen tubuh dan meningkatkan potensi vitamin C sampai tiga kali lipat. 4. Toksisitas rendah dan ditoleransi tubuh lebih baik. yaitu bisa digunakan dalam jumlah dosis yang besar, tetapi tetap aman. Ya, selain dikonsumsi dalam waktu yang lama juga aman. Ditoleransi lebih baik dan dapat dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam jangka waktu yang panjang. 5. Cepat dan mudah menembus sel oksidan lain itu kan ukurannya besar, dia tidak bisa dengan mudah masuk, cuma jaga-jaga di luar aja Tapi hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel, bahkan langsung masuk ke dalam inti sel dan menghindungi sel-sel dari dalam. Hidrogen, molekul terkecil di alam semesta, dapat segera menembus sel hingga ke inti sel. Ukurannya 170 kali lebih kecil dibandingkan vitamin C. 6. Mampu mengatur ekspresi gen dan fungsi biomolekul di dalam tubuh telah masuk ke dalam sel, dia bisa mendorong terbentuknya lebih dari 200 biomolekul dan mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen. Mempengaruhi lebih dari 200 biomolekul dan 1000 ekspresi gen. efek-efek yang lain ini, anti-radang, -anti, anti alergi, anti-obesitas, anti-diabetes, anti-hipertensi, anti-asam urat, dan sebagainya ini, membuat penggunaan dari hidrogen ini tidak hanya sekedar sebagai anti -ansidan. Dan dapat bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit pada manusia 7. Biaya produksi yang ekonomis Dapat diproduksi mandiri setiap saat dengan harga yang sangat terjangkau